Matahari malu-malu menyapa bumi. Tanda hari baru telah tiba, mengingatkan adanya hari yang lebih baik bagi setiap harapan. Sinar matahari memberikan semangat untuk menikmati hari mengejar impian. Hangatnya mentari memberikan kekuatan untuk setiap langkah dan setiap petualangan. Bisingnya kota sejenak kening, saatnya melepas penat. Dan hari ini, Bang Jateng mengajak saya berwisata ke Dieng. Ada kalanya menyempatkan diri dalam suatu perjalanan. Dan akhir pekan ini adalah waktu yang tepat. Bang Jateng mengajak saya mencari suasana baru. Di hari adalah waktu yang tepat untuk mengisi energi, saat yang tepat untuk memulai eksplorasi. Bersama kawan dan sahabat, tentunya akan lebih menambah semangat. Bersama penyelenggaraan undian, Bang Bima, saya akan bertualang di negeri para dewa. Sekarang kita udah sampai di Dieng, Sebelum kita masuk ke acara, kita mending jalan-jalan dulu karena dieng itu tempatnya tuh dingin, sejuk. Pokoknya asik banget lah buat jalan-jalan. Mending kita masuk dulu oh. di dalam. Sampai, <sukur> <sukur> ya? Mang. Udah nyampe ya? Pipis, ya. Toilet dulu, mau mandi. Ikut dong. Pak Wahyu, makasih ya. Jadi, sekarang aku udah sama Pak Wahyu di Dieng. Pak, say hai dulu dong. Hai. Uh. Nah, tadi tuh kita ke Dieng lewat jalur, namanya Jalur Bawang. Terus uh, jalannya tuh bikin deg-degan banget. Karena dia tuh lewat perkampungan, perkebunan, dan lumayan nyempit gitu. Jadi, tapi seru sih. Btw Pak, ini kayaknya lagi seru deh. Nonton yuk. Uh. ada di Candi Arjuna, salah satu Candi yang cukup terkenal di Dieng. Nah, sekarang kita ini mau masuk nih, kita beli tiket dulu. Harga tiketnya berapa, Pak? Rp15.000. Rp15.000. Ya, untuk dua tempat Candi dan kawas kita. Terus, sekarang kita masuk ya. Ini tinggal di-scan aja, Pak iya, ya. Di-scan aja. Nah, sekarang kita udah ada di kawasan Candi Arjuna. Nah, tadi aku itu udah beli nih tiket harga 15.000 satu paket juga sama Kawasaki Dan yang jaraknya sekitar 100 km dari tempat ini. Jadi sekarang kalau di Candi Arjuna itu udah dikasih kain gitu loh. Jadi kita kalau sebelum masuk harus pakai kain dulu, dililetin. Dan ini itu free, tapi kalian boleh bayar uh, Sukarela gitu. Jadi gimana Candi Arjuna? Bagus kan? Sekarang aku lagi ada di salah satu candi, namanya Candi Gatot Kaca. Dan ini masuk dalam satu komplek Candi Arjuna itu. Tapi candi Gatot kaca ini letaknya itu deket pintu masuk dari kompleks candi Arjuna. Gimana teman-teman candi Arjunanya? Bagus banget kan tempatnya. Oh ya, di yang ini juga punya potensi alam yang bagus banget buat dikembangin. Eh, itu kayaknya acara bang Jatok udah mau mulai deh. Kita ke sana sekarang ya? Alhamdulillah, mantap Ayo teman-teman, kita udah nyampe di Geng yeah. uh, Kayaknya acara udah mau mulai nih, enggak, Iya Tapi, orang megalit orang taruh di bawah, apa? Apa Apa nih, Apa nih, Mbak? Oh, purwoteng ya? Iya. Oh, asli Kita di biar kita Oh, Kesehatan untuk kesehatan tadi juga kita mau pelajar bergerak juga. ini Bukan, ada ada Yang saya tunggu dari tadi sebenarnya adalah tari lengger. Lengger dari kata eling yang berarti ingat, dan ger yang berarti anak laki-laki. Tari lengger ini bisa jadi merupakan dan rasa syukur dan himbauan untuk selalu mengingat kebesaran Tuhan. Jadi teman Madang, uh, di yang di ini penduduknya rata-rata berprofesi sebagai... Uh, petani kentang 5, cuma 5, nah, ada 5, satu 5, potensi, 5, potensi 5, yang luar biasa nah, yaitu peroceng kayak eh, yang ini, saya beli eh, tadi eh, dulu, ada, ada hmm. lumayan lah ya peroceng buat nambah senang-nang kayaknya ada kori tuh kori untuk menyerahkan kompetensi kamu sini juga kamu disini kamu berapa, berapa tadi kok kloter anda, berarti aku berangkat atau tadi? <tid> kita lagi di semarang nggak ketemu ya? iya mata loh? Sama di sini, khusus banget Nanti kalau <tid> Yolah, yolah, yolah. Ya Boleh. Mas, tapi ya. Eh, beres. Ayat ayat ayat, ayat. Eh, udah semua. Udah pernah nyobain belum? Oh. Belum, Mbak. Oh, ya Mbak, tapi kemul, Mbak. Ambil, ambil, ambil. Lalu, lalu. Lalu, lalu. nggak bawa cash, mbak. Kamu bawa nggak pakai? Ah, katanya mau bayarin, mas. Oh, aku mau ambil duit. gimana nah, ini? Pakai ini. Tent barcode. Jadi, sini nih, mbak. Karena aku nggak bawa cash, ternyata bisa pakai bisa dalam tuh. barcode pakai aplikasi apa aja. Nih, mbak. bahwa memang wakilnya takutnya kecopetan eh besok pada mau kemana nih? eksplor! Oh. kita jalan-jalan lagi Makan-makan yang pasti itu... Jangan makan mulu, oh, ya. explore Yaudah, kalau gitu besok kita ke Putung Boleh, tuh kayaknya bagus Oke, okay. siap ya, Siapa? deal, deal. Oke, okay, kalau gitu jangan lupa tunggu nah, petuangan nah, kami ya. di Putung Triana